Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup ini Kita yang menentukan Kita yang menjalankan Kita yang melakukan Karena di dalam diri kita Hanya kita lah Yang bisa tahu mana harus kita lakukan Jangan hidupmu ditentukan oleh orang lain Karena Orang itu tidak ada di Dalam kehidupan kita Kehidupan ini ditentuin orang kita tak akan bisa Menuju kesuksesan kita sendiri Orang-orang itu Hanya Mengasih saran Atau mengasih support kepada kita Tergantung dari kita menerima atau tidak Itu aja sih Bila kita Menjalankan Karya atau Aktivitas kita Dijalanlah dengan hati Tulus, keikhlasan Dan penuh semangat Dan penuh potensi Dalam diri kita Jadi perjalanan itu Kesuksesan itu Hanya kita yang bisa Menentukan kemana harus kita lakukan Nikmatilah hidup sederhana kita syukurlah Apa adanya jangan memaksa diri kita untuk melakukan atau memperlihatkan yang tidak sanggup dalam diri kita atau tidak mampu biar orang-orang melihat kita hits betul, betul atau wow jangan jadi nikmatilah hidup kita apa adanya bersyukurlah dalam kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan kegembiraan penuh dengan keluarga sederhana untuk support kita kemanapun kita melangkah. Nah keluarga kita lah yang harus kita percaya. Bila kita miskin, kita dibilang malas. Bila kita kaya, kita dibilang sombong dan pelit. Bila kita bangkrut, kita dibilang royal boros di kitalah yang menentu hidup kita bukan orang lain e, jangan takut dengan kata-kata orang karena Tuhan hanya melihat perilaku kita perkejaan kita apa yang kita jalani apa yang kita lakukan bukan kata-kata orang kita direndah orang berarti kita bukan sampah kita dipuja orang berarti kita bukan rembulan oke terima kasih